Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habar sahabat mana Dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk Mengabarkan kabar terbaru Seputar Lesti Kecuradaan Rizky Billat. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukung Dengan cara klik like, comment, dan subscribe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 Tentunya ke, ke kabar pertama Persahabat ya. Ada momen spesial bahagia cute Persahabat yang kita dapatkan ketika di acara LIDA semalam, yang mana tentunya Rara bersama Abir Ramzi dan Jerayut membahas soal nominasi host Persahabat ya. Tentunya Abir Ramzi mengatakan siapa aja yang masuk nominasi, tentunya seluruh jajaran host. Di situ masuk nominasi Persahabat ya, hoster favorit tentunya membuat ngakak persahabat ya Habib Ramzi mengatakan Dan bertanya kepada Rara Ada Rizky Bilar tentu jawaban Rara ada Dengan spontan Habib Ramzi bilang lanjut yuk katanya ya Wow <laughs> Kayaknya tentunya takut kesaing dengan Rizky Bilar nari persahabat ya aduh cute banget sontak Tentunya pengisi acara semalam tertawa nih persahabat Yang melihat tingkah laku dari Habib Ramzi tersebut Onggian oh, tersebut terdiri pos oleh akun Instagram sental putih ada skor Tersahabat ya di sini kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan Abi bisa aja jadi biar kakak beneran dapetin piala lagi. Nih yuk like kakak di Instagram dan vote di video tiap 15 menit soalnya sudah mulai kesusul. Bisa yuk tuh sahabat, ya diingetin bahwa kita wajib untuk memvoting idola kesayangan kita biar mendapatkan penghargaan. Dan kalau posisinya tersebut banyak sekali komentar Hingga tanggapan dari para fans Yakni dari akun DD.SHYT Mengatakan Abang Bilar salib koruben onsu Ayo yang belum like Instagram idosiar Tuh persahabat yang sudah kesalib sama koruben Mudah-mudahan Rizky Bilar Bisa memenangkan penghargaan persahabat ya Tetap kompak dan solid mendukung idola kita Dengan cara memvoting Tentunya untuk Rizky Bilar Maupun Lesti Kejora dan kita lu juga persahabat ya, ada sebuah komentar lain diberikan dari akun Instagram Santi Hermawan mengatakan Hahaha ngakak Abi sudah yakin kalah sama kakak Bilar tuh persahabat ya <laughs> Emang cute banget tingkah laku dari Abi Ramzi semalam, sontak membuat kita semua ikut tertawa persahabat ya Saat tentunya ekspresi mukanya terlihat sangat deg persahabat ya Ketika mendengar bahwa Rizky Bilar masuk, terdaftar di nominasi host terfavorit, doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. ke Kekabar berikutnya, kita lihat di sini ada unggahan dari Aldi Foto, persahabatnya. Masya Allah, luar biasa di gedung Tribrata, tentunya pengajian. Lesdi dan bila digelar persahabatnya tampil sangat cantik dan elegan. Kita lihat juga gugah berikutnya Masya Allah luar biasa persahabatnya Rizky Pilar pun Tentunya tampil sangat keren dan gagah persahabatnya Luar biasa looknya semakin membuat kita bangga dan bahagia kepada mereka berdua Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kebahagiaan Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya baru saja ayah kejora mengunggah sebuah postingan foto bersama si gadis manis dan istri tercintanya persahabatnya Allah luar biasa senyumannya yang tentunya membuat kita bahagia. Dan ada kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejora. Alhamdulillah terima kasih ya Allah engkau telah memberi umurku panjang. Saat ini aku masih bisa mendampingi dan melihat kebahagiaan putri kulit tercinta. Santa ikut menangis terharu persahabatnya ketika tentunya membacakan sebuah kalimat caption yang sangat luar biasa oleh hak kejora ditujukan untuk sang anak masya Allah persahabatnya. Alhamdulillah tentunya mereka disehatkan dan selalu bahagia. Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan yang mana di acara pengajian Lesti di make upin oleh Gorgeous persahabat ya masya Allah ternyata Kariski make up yang tentunya make up ya, dari Lesti kejora, mudah-mudahan saja Kariski make up juga selalu bahagia dan selalu sehat para sahabat ya dan selalu biasa tentunya make upin dari Lesti si cantik sang kejora kita ini. Selanjutnya kita lihat ada sebuah unggahan spesial Persahabatnya info tentunya Bang Imin akan kembali mengingatkan Jangan sampai lupa hari Minggu Tepatnya hari ini jam 15.30 Persahabatnya Bakal ada acara yang sangat luar biasa Dari Lesti dan Biler di Ante FW. Jangan sampai ketinggalan Kisah cinta Lesley Persahabatnya Unggahan tersebut juga telah di post oleh Akun hikmah 73 hari Kalimat caption pun dituliskan Barakallah, gak sabar nunggu episode pertama. Semoga terus berkelanjutan seperti janji suci. Trans entertainment, luar biasa bersama ya, dia, masya Allah. Tentunya kita patut bangga kepada Leslar, yang mana tentunya kisah cinta mereka akan dibuat film. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu lancar dan selalu sukses. Amin. Ya Robbal Alamin, kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.